Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Cat lovers! Apa kabar? Di kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang kucing Abyssinian. Abyssinian adalah kucing berukuran sedang yang elegan, dengan tubuh yang kuat, lentur, dan memiliki kaki yang panjang dan ramping. Kucing ini memiliki kemiripan dengan chowker berukuran kecil. Kucing Abyssinian memiliki ciri-ciri sebagai berikut, mempunyai corak kemerah-merahan, dan memiliki bulu yang bagus atau mempesona. Jenis kucing Abyssinian ini merupakan salah satu jenis kucing yang tertua di dunia. Kucing Abyssinian juga menyerupai kucing liar Afrika. Kucing ini berasal dari negara Abyssinia, sekarang menjadi negara Ethiopia. Berawal dari tentara Inggris yang bertugas di negara ini, kemudian kucing ini dibawa ke negaranya pada tahun 1860-an. Kemudian kucing ini disilangkan dengan British Shorthair dan kemudian dengan keturunan oriental. Kucing Abyssinian ini juga memiliki nama lain lo yaitu Abis dan Bonicat. Kucing Abyssinian memiliki kepribadian yang cukup unik yaitu pendiam, cerdas, rasa ingin tahu dan humble atau care terhadap manusia. Kucing Abyssinian ini memang sangat lucu tetapi kucing ini juga mudah tersinggung. Untuk faktor kesehatan, kucing ini memiliki penyakit bawaan yang disebut dengan efisiensi piruvat kinase yang dapat menyebabkan anemia. Jadi, untuk para cat lovers yang memelihara kucing ini, dianjurkan untuk sering kontrol atau cek kesehatan kucingnya. Demikian penjelasan tentang kucing Abyssinian, semoga bermanfaat dan untuk video-video lainnya silakan klik tombol di atas bagian kiri. Sekian dulu videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.